Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka yang kami sayangi Tak kenal maka tak sayang, silahkan ikuti tutorial online ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu Kenalkan nama saya Rahmat Notihar, SPD MPD Akan menjadi tutor Anda dalam mata kuliah ini selama kurang lebih dua bulan ke depan Mata kuliah ini membahas Perkembangan sejarah bahasa Indonesia Hakikat bahasa, penjelasan Mendetail tentang keterampilan berbahasa Menyimak, berbicara, menulis Dan membaca Setelah Anda mengikuti tutorial ini Anda diharapkan Dapat menjelaskan dan menerapkan Keterampilan berbicara Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis Untuk berbagai keperluan Sebelum masuk Pada sesi 1 Setujui dan bacalah peraturan pada tutorial berikut ini. Dalam tutorial ini, terdapat 8 sesi dan tiga tugas yang wajib Anda kerjakan selama lima minggu. Materi akan diberikan setiap sesi rapat, sedangkan tugas hanya akan diberikan pada sesi ketiga, lima, dan tujuh. Untuk itu, Anda harus menyiapkan sesi latihan untuk setiap sesi dan tugas. Anda dapat menjawab dan berdiskusi pada forum yang telah disediakan untuk menghindari kesalahan teknis dan salah mengirim jawaban jawaban dan tugas Anda diharapkan diperiksa terlebih dahulu dan ditulis dalam MS Word ataupun diubah dalam format PDF Silakan Anda gunakan forum diskusi ini untuk berdiskusi dengan teman ataupun dengan saya setiap masa aktif setiap sesi adalah satu minggu sedangkan Masa aktif setiap tugas adalah dua minggu. Materi sesi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Perlu anda ketahui tentang tutorial ini berkontribusi 40% terhadap nilai ujian akhir semester anda. Bila anda kedapatan melakukan plagiarisme atau penciplakan terhadap jawaban siswa lain, jawaban anda akan diberikan nilai nor. Oleh karena itu, kerjakan latihan dan tugas. Secara individu dan kirimkan jawaban anda sesegera mungkin sebelum orang lain menyalin jawaban anda Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif anda pada tutorial ini Selamat mengikuti tutorial, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh